Baiklah para sahabat, selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sering menjelang malam hari ini Ada sebuah kabar bahagia untuk kita semua, Alhamdulillah para sahabat ya untuk sinetron jodoh wasiat bapak-bapak kedua ini di ANTV, ini diurutan ke-12 top 10 program TV. Wow, Masya Allah banget ya, semakin naik, mudah-mudahan saja banyak doa, banyak dukungan support yang terbaik untuk karya-karya dari idola kesayangan kita. Postingan ini diunggah kembali oleh akun Leslar Larkin dari 01. Ada kalimat caption yang dituliskan, Alhamdulillah, JWB semakin baik posisinya semangat. Les Larku, kita bisa insya Allah yang terbaik selalu buat keluarga kecil. Rizky Dilar Lesti Kejora BBL. Amin. Masya Allah banget ya, amin. mudah mudahan saja doa baik dari kita semua. Selalu diijabah oleh Allah. Amin. Dirobal alamin. Dan berikutnya ada ungan terbaru dari Om Izhar. persahabat ya perhatikan kandungan Om Izhar mengunggah sebuah postingan foto momen ketika bareng kakak Bilar Bang Yudi Revan dan Bang Bensi Kumbang ya, Wow, kakak Bilar selalu tampil luar biasa dan ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Om Izhar waktu terasa sangat cepat berlalu katanya itu, Masya Allah yang ingat ketika momen mau kemana nih kakak Bilar dan keluarga besar Mudah-mudahan saja tentunya semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan tentu kita selalu mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita Mudah-mudahan juga persahabat ya, Pak En bisa berkumpul kembali bersama Leslar dan selalu memberikan kenciutan bahagia untuk kita semua Amin, Ya robbal Alamin dan kita lihat juga dalam postingan tersebut banyak tanggapan banyak komentar yang diberikan dari akun Instagram Omifatan7 mengatakan Assalamualaikum kangen Pak sehat terus ya Pak bentar lagi punya ponakan baru amin Dan kita lihat juga ada komentar lain diberikan dari akun Atar Anskarazka03 Masya Allah, tabarakallah, bapak sehat, bahagia selalu ya, Pak. Bismillah, sebentar lagi punya cucu. Leslar, amin. Ya, rumah alamin kami ikut bahagia bersama. Luar biasa dukungan selalu kompak dari fans untuk idola kesayangan kita. Mudah-mudahan saja persahabatan tidak kejutan dan kabar baik selanjutnya. Tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini dulu informasi di menjelang malam hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.